Gaduh, <laughs> dua lapan satu. <laughs> Gak ada dia, gaduh, gaduh, gaduh. Muat belajar. Uh, eh, ah, best nanti. Jangan kau, jangan bertulangan. Uh, oh. uh, eh. muat. Oh. Ah, takut mati bola nanti. <laughs> Oh. Uy, serang serang, <laughs> dua lawan satu, manteng dia kecil berani tuh. Tunggu dia besar gawat ini. Kau nak buru nanti kucing, belong. Siapa nama? No. ini yang ini apa namanya gas uh marbun uh. uh. uh. ayo itu gas gas gas uh <laban <laban <laban <labanan> ya, takutnya dia uh <laban <labanan> gawat nih takutnya kau larinya kau oh pas diem gini ya <tuh> <tuh> <tuh> eh, jangan main kuku hmm. Hmm. eh jangan kau jangan main Tunggu besar dia ya, awas kau Belong Digas dia nanti kau Besar huh. <laughs> Main-mainnya nih dia kan Gak betulan kan Kukunya gak keluar kok Hmm Hmm inilah serunya macan akar lawan kucing Ehehe, yo, yo, yo. <laughs> ya kabur deh ah, masih kecil dia nih <laughs> sana gas hmm, tunggunya agak <laughs> nah, pikirnya dikejar. Nah. Nah. Udah capek udah capek ayo, hmm. ayo istirahat istirahat kumpul kumpul kumpul jangan gaduh lagi ayo. sini sini sini masuk masuk masuk udah capek dia Ayo ayo masuk masuk masuk kawan kawan kawan takut dia masuk lah takut dia nggak mau deh dimasukkan masuk ini kawanmu kalau tadi manteng dia kecil berani kau masuk kandangnya nggak berani iya ya di situ aja kok nah terkejut dia dah dah capek dia. dah dah dulu besok lagi Adah, sampai jumpa